Masih login di berbagai aplikasi dengan akun yang berbeda hmm. Harus ingat password dan username masing-masing aplikasi hmm, Yuk simak video kali ini Di era digital saat ini, kehadiran berbagai aplikasi telah membantu produktivitas para penggunanya Kini telah hadir sistem single sign-on atau biasa disebut SSO yang merupakan suatu proses autentikasi pengguna ke berbagai aplikasi atau layanan dengan satu set kredensial username dan password pengguna tunggal. Maksudnya adalah SSO mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya menggunakan satu akun pengguna saja. Menurut One login cara kerja Sistem Single Sign-On atau SSO ini berdasarkan adanya hubungan saling percaya antara Service Provider dengan Identity Provider. Service Provider sendiri adalah sebuah website atau aplikasi di mana user biasanya memiliki akun, sedangkan Identity Provider adalah platform Sistem SSO itu sendiri. Ketika pengguna masuk dengan akun kredensial miliknya di website atau aplikasi dengan sistem fungsionalitas SSO, identity provider akan mengverifikasi informasi pengguna tersebut dan memberikan mereka akses terhadap website atau aplikasi yang dikunjunginya. Manfaat dari single sign-on ini adalah satu Membuat password yang lebih kuat. dua Tidak ada password yang berulang kali digunakan. tiga Perlu membuat data pengguna yang sama di setiap Aplikasi, 4. Meningkatkan efisiensi penggunaan. 5. Membangun kepercayaan konsumen dengan menyimpan data dengan aman. Terdapat keuntungan sistem SSO bagi IT yaitu pertama membantu meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam lingkungan IT karena memungkinkan penggunanya untuk mengelola satu set kredensial yang kuat dan aman. Yang kedua, memudahkan akses ke berbagai aplikasi dan layanan yang digunakan dalam satu organisasi. Tiga, mengurangi risiko kesalahan pengguna dalam mengelola banyak kredensial. Dan empat, memfasilitasi manajemen identiti dan akses secara keseluruhan. Sedangkan untuk keuntungan sistem SSO bagi pengguna adalah yang pertama, pengguna tidak perlu banyak mengingat username dan password. suka lupa kan? Yang kedua, memudahkan penyimpanan dan login di berbagai website, membantu mempercepat waktu akses pengguna ke berbagai aplikasi. Contoh nih untuk sistem Sign Sign On adalah Google Account. Pengguna hanya cukup membuat satu akun Gmail dan bisa digunakan untuk berbagai aplikasi lainnya seperti YouTube, Google Drive, dan lain sebagainya. Yang Google ya. Pada video sebelumnya mengenai Super Apps, layer yang dibangun di awal adalah terkait manajemen user. Why? Kenapa? Karena Super Apps sangat tergantung pada penggunanya. Dengan database pengguna yang sangat banyak dan beragam, tentunya manajemen user ini sangat penting untuk mengetahui apa sih yang dilakukan pengguna di apps kita dan sekaligus juga bisa memprediksi apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Apalagi kalau Super App ini terdiri dari banyak aplikasi yang awalnya dibangun sendiri-sendiri atau silo. Manajemen user ini menjadi wajib kita bangun. Salah satu yang kita lakukan di manajemen user adalah terkait dengan single sign-on untuk memudahkan kita akses ke berbagai aplikasi dengan satu akun. Database pengguna bakal menjadi satu, contohnya portal layanan terpadu di Badan Kepegawaian Kota Bandung, yaitu Gercek Asik di mana portal tersebut telah menerapkan single sign-on pengguna ASN Kota Bandung ke berbagai layanan kepegawaian, seperti aplikasi Simpeg, Mengberja untuk penilaian kerja, dan Bandung Learning Center. Hal serupa akan kita lakukan untuk pelayanan publik ke masyarakat melalui SSO Bandung Sadayana. Konsepnya sama dengan Google SSO dengan menampung database user dan email ditambah nomor WhatsApp yang diverifikasi melalui nomor OTP. Semua layanan di kota Bandung akan bertahap menggunakan SSO Bandung Sadayana, sehingga nanti masyarakat dengan mudah mengakses berbagai layanan dalam satu super app tanpa harus login ke berbagai aplikasi dengan akun yang berbeda-beda. Layanan SSO ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh startup dan pelaku ekosistem digital kota Bandung lainnya sebagai wadah database pengguna digital kota yang akan bertambah terus semakin banyak penggunanya. Dengan adanya SSO, membantu memudahkan pemerintah dan sharing dengan masyarakat serta peningkatan pelayanan pun terbantu lebih efisien dan praktis. Yuk, mari sama-sama membangun kota cerdas dengan menjadi masyarakat cerdas hath er